Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. wah kita sedang berada di sawah teman-teman nah apa kabar semoga kalian baik-baik selalu ya teman-teman wow itu tanaman padi teman-teman uh, semua dari sana tanaman padi teman-teman wah ini ada teman-teman. Oh, oh, wow, wow, wow, wow, apa ini, teman-teman? Lihat, ini apa, teman-teman? Wow, kita menemukan harta karun. Nampaknya, teman-teman, wow, lihat ya, teman-teman. Wow. ini apa ya? Lululu, lulu, lulu. Ini apa berada di sini? Wah, mari kita unboxing. Mari kita. Telusuri teman-teman Ini apa teman-teman yang berada di tengah-tengah lumpur wow! Wow, wow wow, Ini apa teman-teman Ini mainan dinosaurus Apa ini teman-teman Wow Mari kita selamatkan dari kubangan lumpur teman-teman Yeay Kita mendapatkan dinosaurus ini teman-teman Wah ini berwarna kuning Wow Sepertinya masih nampak ada teman-teman. Kita baru dapat satu. Wah, wow, ini teman-teman, Widih, -teman. widih, widih, widih, widih, widih. Kita mendapatkan satu lagi, teman-teman. Wow, kita bersihkan langsung, teman-teman. Wow, wow, keren, sangat keren ini, teman-teman. Wow, kita mendapatkan dua. Wow, kita cuci di sini. Wow, kita mendapatkan dua mainan. Wow, ini lagi. Wow, kelihatan ekornya. Wow, ini hampir sama, teman-teman. Mari kita cuci. Wow, warnanya hampir sama. Kita mendapatkan tiga mainan. Wah, wow, selanjutnya kita korek-korek. Wah, buaya korek, kain, teman-teman. Wow kan, Wow, masih sama keluarga dinosaurus teman-teman Wow, kita mendapatkan empat Wow, selanjutnya Lulululu. Ini masih ada teman-teman Ayo kita cuci Langsung Wow, lihat Wow, ini berwarna orange Wow, jatuh teman-teman Wah, wow. ini dia berwarna orange Wissss Oke kita taruh sini teman-teman Lagi Wah ada nggak ya Wah nggak ada teman-teman Wow oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ada teman-teman Saya kira udah habis ternyata masih ada teman-teman Wow Kita cuci langsung teman-teman Berwarna apakah ini teman-teman Wow Kuning dan hitam teman-teman Wow Kita taruh sini teman-teman Coba kita orek-orek lagi. Apakah masih ada? Saya kira tadi udah nggak ada, masih ada. Oh, ini udah nggak ada, teman-teman. Fake ini mah udah nggak ada. Ini kita mendapatkan satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Wow, kita mendapatkan enam mainan, teman-teman. Wow, tidak lupa. Jangan lupa. Terus dukung channel si Boy ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan like dan komen dan share video ini ya, teman-teman.